Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini kami Gilbar FC ingin berbagi ilmu training passing, kombinasi dan komunikasi. Gimana caranya? Cekidot mau lagi maji maji 安若安若 <descriptor2> Kiki, op, oh oh ini yang <tuk> <my God. tuk> Siapkah untuk terlihat kemenanganmu? Liga 2021 Elohan